Hai guys, welcome di channel YouTube aku. Hari ini aku bakal mainin tutorial dari Run Simulator, ya tanpa basa-basi kita mulai aja kali. Mulai dari new game. Aku bikin save filenya pakai nama aku aja, Oke. Okay. Jadi katanya game ini memang agak berat sih. Wow aku main di laptop sih dan belum upgrade RAM juga, jadi ya agak patah-patah dikit mungkin. Oke okay, kita mulai tutorialnya Kita dikasih tahu untuk best movement Oke okay. Bisa lompat juga Oke okay, oke okay. Disuruh ke follow the blue icon Read the letter Halo cucuku jika kamu membaca Surat ini maka kamu telah setuju untuk Memenuhi keinginan terakhir kaku dan datang ke range milik keluarga itu terbang ranchnya karena saya tidak punya waktu dan kesempatan untuk mengurusnya datanglah ke rumah datanglah ke rumahku aku meninggalkan beberapa barang di bagian etik tuh atap eh bukan atap sih pokoknya antar atas lah yang bakal membantu kamu I believe in you your loving grandfather Oke, okay. kita save dulu aja kali ya. Here you can skip. Oke, okay. kita suruh biru-biru sekarang. Inspect the first floor of the house. di cara kesananya, oh, remove the obstacles, gak ya, kita matiin aja lah guys. cara ngancurnya tuh gini ya oke okay. kita balik ke tangan find the chest upstairs oh itu ternyata wih, dapet pistol ambil revolver ini di dalam hutan jauh sana banyak binatang yang liar bakal yang bakal menyusahkan kamu. Aku meninggalkan duit dan peluru. Satu hal lagi kamu bakal butuh mobil. Jadi di garasi ada tv yang udah tua. Terus kamu mesti cari part-partnya untuk dibuat di, buat di ma maksimalin bentuknya. Oke. Okay. Berarti sekarang kita bakal ngerakit mobil kali. Ini. Oh, udah tandain semua ya, guys ini. Biru-birunya. Enak dong ya. Seats-nya ini baru satu ya. Kita butuh dua. Ah. Oke. Okay. Apa nih? Fuel tank bensinnya. Ini untuk Oke okay. Oh belum bisa ditaruh ya Ini pada ada bang, kenapa nggak bisa diambil? Hmm. Aduh-aduh nge Ya, kurang lebih. Rakit beginian doang sih. Masih tutorial tenang. Kodat dari gameplay mekarisme sih nggak gitu ribet ya kayaknya. Tapi enggak tahu juga. Kita masih kurang satu roda dan satu tempat duduk. Berarti bisa main berdua ya, guys. kita aku cobajak temanku lah, di oh, sini ternyata satu lagi, oke, okay. apa nih flip car, wah oh, melayang, kok melayang, jerry can place taruh di sini disuruh ke gas station F2 ignition switch light oh wow kita disuruh isi bensin Aduh, aduh, aduh. <laughs> Kontrol mobilnya licin ya, kayaknya Apalagi bersalju gini Aduh jauh juga, ternyata mau isi bensin dong Gimana cara core nya? Oh, oke okay. loh, loh, loh, Gimana? Ini aku ambil Ini install di sini, oke okay. Oh pakai duit, duitnya dapet dari mana? Oh ini Baik juga duit nih buat starter. Oh masih masih masih sih ini juga. Gak apa duit kita masih banyak <laughs> Aduh, aduh Talk with the real estate agent Berapa jauh tuh? 200 meter Baik banget pohon Aduh Kacau, mesinnya maksimum, kayaknya kecepatannya, kecepatan mobilnya lumayan juga ya, 40 km. Masukkan lewat. ada npc good there bla bla yeah. in that case i must give you construction manual this book will help you to rebuild your ranch keep in mind that construction is only permit on your ranch territory kita disuruh bikin sesuatu, bangunan Hmm. oke okay. suruh beli bahan-bahan dulu Kita masih beli mobil ke sini, ntar di mana belakang ya? Oh, disuruh masukin ke situ mobilnya. Aku bikin warna navy aja kali ya, keren, great, oke okay, exit, hardware store reached. kemana tuh jalannya? mau oh, ke situ. Gak tau, pakai lampu tuh ngaruh ke cepet ngabisin bensin atau enggak ya? Kayaknya sih ngaruh ya. Aduh, aduh, aduh <laughs> kamera nggak enak banget dah Aduh, oh iya, golden starter. Terminal terus bisikan main pas purchase. Oh, kita beli barang dari sini. Tadi disuruh beli X Crowbar, Cheap Table Saw, X Crowbar, ini. Oke, okay. kita cek out. Oh, ngambilnya di sini. Waduh, ada bareng salju. Update baru ya kayaknya. Serem ya suaranya. Kenceng banget. Apa memang... Oh, dia masuk ke inventory. Talk with seller. Serem ya guys, suaranya kayak... Ada... Olongan sesuatu, waduh, waduh, waduh, jelek kali jalannya. Untung mobilnya off-road, aduh, duh duh. duh. Aduh, aduh, ada binatang hebat juga ya. Rosanya dingin-dingin kayak gini, dingin. masih bertahan. Oke, mantap, kita udah nyampe. dia jual apa kak? livestock, oh dia jual apa namanya? ternak hewan ternak. disuruh beli egg basket dan two chickens, oke. Okay. egg basket, ini satu, two chicken. oke, okay, check out. Aduh-duh Ayamnya kabur-kaburan Gak sampai dua sekaligus ya? Oh, nggak bisa. Dicek <tuh> dong. Kekerasan terhadap ayam. Hebat bener nih ayam, kagak kedinginan. Lul. Oke. Suruh balik keren sih ya. Jauh juga, aduh, aduh, aduh, aduh. Kameranya nggak enak banget, nggak bisa digerakin Kita tadi baru pergi ke tiga toko. Bensinnya udah hilang satu bar tuh, boros sekali ini. UTV waduh akan aku nyanyi lampu terus. sudah kalian ayamnya ya? Oh, sudah. taruh di situ, kita deketin aja lah Silah banget matiin mesinnya dong oke okay. ini apa tadi Bukan ya? Oh di situ Grand sama Gimana cara? Oh Hold Ini tempat buat isi airnya Kita taruh di atasin ini taruh bawah dulu ini juga taruh bawah kita taruh atas sini buat minum suruh bikin small cup. oh ini build mau kok oh ini doang. Aduh, duh. Bikin di mana? Gak bisa di rumah kayaknya. Di sini aja lah. Tekjarkan. Oke. Okay. sama mana? apa ini? oh LogTech kan dapet di mana? Ya? Di gudang ada ternyata. Aku nggak lihat. Oh di luarnya. Hmm. Cuma bisa bawa satu-satu. Hebat ya, ada trailnya batang keren gitu Seru sih Ini perlu 15 Wah kurang banyak banget dong Masih kurang banyak banget Satunya pengen dapet berapa Ya, orang kayaknya ga ada terminanya ya Enak dong bisa lari terus Kehabisan kayu kita Nebang dari mana? Oh, bisa gini. Oh, alah. Lolo kok. Tadi baru 615 ya. Satunya aja dapat 2 kayaknya Masih kurang banyak. Tambahin 8. Ini tambah 8. Oh. Pernah satu, satu batang kayu lagi. Nah, pas kejauhannya, bikinnya eh, aku bikin kebanyakan ya. Oh, nggak, nggak pas. Pas, pas. Setelah bikin, semokop Apa Apalagi, kah? Oh, bensin kok habis nih? Dipakai, dipakai mulu. Kita turun off aja. Kita ambil balikin ke sini. Oke, okay. mantap. Nah oke, okay. suruh demolish. Lo bisa gitu? Mantap. Demolish tadi pakai ini ya. Oke, okay. aduh. Dulu. This house is beyond repair. Let's demolish it and start from fresh. Rumahnya itu udah nggak bisa, Gak bisa di. Benerin lagi, udah bener-bener hancur, -bener jadi... Ya adalah mesti suruh buat ulang dari awal Berarti kita mulai dari rantai paling yang atas Karena nggak mungkin doang kita bikin hancurin yang bawah dulu ntar Masa melayang? Oke okay. Lucu juga gambarnya Seru juga yang terus beginian <laughs> Rapuh banget Nah, udah checklist tuh yang merah Oh papernya kita hilangin dulu ancur asal aja, yang penting hancur apa nih? barang-barang semua hancurin, ini hancurin wallpaper hilangin dulu semuanya Nggak gak bisa ini? oh ada wipe upernya dia Lantai dua ada mau ancur. Wah Lama ya Agak banyak itu yang harus dihancurin Wah ini sih banyak banget be pegel aku itunya klik klik klik mulu gede ya rumahnya sayang kenapa harus dibuang tapi memang sih udah hancur banget di ya agak berantakan menyedihkan betul dilihat gitu aduh udah malam setia aku ada naikin gamanya sih jadi tiga dari berapa ya lupa soalnya kalau malam gelap banget kelihatannya daripada kita berdua kita pada sakit mata mending naikin aja kan apa nih aduh ngelag Kayak Sacred Faller udah hancur bisa lantai terakhir nih Gampang banget ya nih orang gancurinnya, kayak gak capek sama sekali Masih bisa lari kurak Infinite Stamina Hmm Ada apa ini, kenapa gak bisa? Oh, ada lampu di depannya kita masih hancurin di highlight dulu karena sesuai prosedur lah. karena nggak mungkin nggak sesuai logic nanti hmm, masih banyak banget ya Dikit lagi guys, terlalu banyak webwerber di sini. Kenapa nggak bisa? Oh, dikit lagi. Ini hancur, ini harus hancur, ini hancur juga. Oke ini hancur Hancur juga Hancur Hancurin pintu Gelap banget ya Loh loh loh loh Kok bisa nyala sendiri Aku nggak mencet apa-apa Hebat juga Gaib Dah, dah jadi penangan kita sementara atau memang lampu otomatis nyala udah jam segini ini juga nyala soalnya tuh malam banget kok baru nyala jam, jam 9 lah udah gelap, kata apa apa ya? Wah, banyak banget hampar di sini. Atau tidur dulu aja, tapi tanggung sih. Kita gaspol aja lah ya, sampai malam. Siapa tau orangnya kalau kecapean bisa pingsan gitu kan. tapi dari tadi sih, kayak kuli hmm. astaga banyak banget padahal ini rumah udah terbang kali masih nyusahinnya peninggal yang kakek kita hebat berarti masih kokoh walaupun udah rapuh segini parah Bye, akhirnya. Bisa apa lagi? Mana lagi yang belum? Complete freedom. Congratulations! You have completed the introductory quest and now know the basics. You are free to explore the open world, build additional facilities, purchase and breed animals, obtain new vehicles, go hunting, and expand your and expand upon your ranch. go baca glosari. Glosari go berarti kalau untuk detail to your to build your homestead into a prosperous ranch. Good luck. udah nggak ada oh udah nggak ada objektif kita udah bebas mau ngapain aja oke deh kayak gitu kita tidur dulu oh kalau tidur udah otomatis mat save kita pindahin bentar ke dalam sini Eh nah pada sini dulu sementara ini juga belum ada isinya soalnya apa bisa pindahin makanan ya bisa nggak nggak bisa belum ada telurnya guys oke okay deh kalau gitu segini aja kayaknya soalnya kita udah nggak ada tutorial lagi jadi thank you buat yang udah nonton dan semoga hari kalian menyenangkan